wow sampai kita... teman-teman tapi nggak bisa kita bawa teman-teman kembali lagi bersama SK Gaming SK Gaming. kali ini kita kali ini kita, kali -kali kita... Kali -kali. mau apa teman-teman mau ambil helikopter Ayo langsung aja teman-teman. Helikopter Mbak, di atas gedung, Mbak, ya. Nah, Mbak, ini dia. Nah, kita jumping di situ teman-teman. Ya, Mbak, kita jumping. Lalu kita ambil helikopter di atas gedung teman-teman. Oke teman-teman. Semoga berhasil. Oke. Ayo mau doa. Ya baca doa deh. Oh. Oke teman-teman kita udah sampai. Ini itu helikopternya teman-teman. Udah kegiatan Semoga kita berhasil teman-teman. Ya, bentar Aduh, aduh. nyampe Kita. cari polisi ajalah. lah. Hmm, tunggu tunggu Bapak, kita pakai bus deh. ah rentet. kalian cari polisi aja lah. rentet, ya, kita cari ini dulu. mana dia? mana tadi jantinya? go. go. Yeah. go! cepat. aduh. kita tunggu mati pesawat. iya. tadi ke, tadi bisa lo deh. oh kita pakai motor tadi kan? iya. Oh iya, yeah. bentar, bentar, bentar, kita coba lagi teman-teman, ya, wah, oh. apa nih, ya, bentar, oke, okay. kita coba lagi teman-teman, kita panjat, let's hmm. go, ah, oh. wah, sikit lagi teman-teman, ah, ah. ah. aduh, kan itu di rumah, Iya kau lagi. Kita buat lagi yang kita coba Kita jauh-jauh lagi. Okey. Boleh dia enggak? ya? Aduh Sampai oh, sampai sini. Papa. Oke. Papa nak beli ni kali. Kawak. Iya. Aduh Yang kau kita sini tu baru. Ha tu. Papi bala. Okey, kita beli mobilan sini. Banyaknya. Abang, mobil yang kuning ya Abang? Heeh. Uh -huh. Kita boleh mobil. Ini ada motor abang, ya? Abang, Abang. Ah. Ambil, ambil kuning ini. Mobil bebek. Abang, kuning, kuning. Bebek dia enggak nyampe di atas kakak. Ayo. Pinjam dulu mobilnya bos. Mana dia tadi? Mana Parah, huh. tempat dia? ni? Mana tempat ni? Mana tempat ni? Bapak. Bapak, mana tempat tadi? Eh, Bapak. Babi enggak aja lah, sini iya babi deh hmm. mana dia Mana dia? oh ini dia bali, babi bali, ini dia hmm. Oke okay. Oh lagi bali, babi bali, babi bali, babi bali, babi bali, babi Bapak babi bali, beli lagi kami, Beli mobilnya. Ah, kalah lagi gitu, teman-teman. Mau -teman. ya, beli mobil lagi. Aduh. Beli mobil lagi, Ba. Jangan lagi beli mobil. Kenapa? Habis uang kita. ada kok banyak. <laughs> banyak. Tapi ini enggak Mana dia? Ba. Kita pakai ba. motor gitu, enak ya. Bapak. Bapak, hmm. ba. uang kita tinggal satu. Heeh. Mm -mm. Cepat, gimana tuh naiknya? Aduh, kutip mobil ni. Tinggal dulu, bos. Baik, bos. Baik, bos. Aku bawa mobilnya dulu. Ya, ni tukar anak. Coba je, saya duduk. Wow, sampai tak ada apa teman-teman. Tapi ga bisa kita bawa, teman-teman. Mana dia? Ini? Mana ni? Mana ni, ada kaputernya? Aduh, helikopternya terjebak teman-teman. Ini juga berangkat.